Assalamualaikum Nanda semua, selamat pagi. Dah uh, pada hari ini kita Bapak akan tunjukkan bagaimana kita bergabung dengan Google Classroom uh, kelas 10.1 mata pelajaran informatika. Dah di sini uh, Bapak tunjukkan kita ada tiga cara sebetulnya untuk masuk di Google Classroom. Pertama Anda semua harus mempunyai akun Gmail dulu rasanya udah semuanya udah punya kan. Nah, kedua uh, untuk masuknya kita banyak membutuhkan uh, bisa menjalani link di sini bapak udah ada link ini link untuk bergabung di Google Classroom atau nanti nanti bapak share di grup wa-nya atau menggunakan kode ini boleh saja mana yang terbaik mana yang termudah. Nah, hari ini Bapak tunjukkan dua caranya untuk Google Classroom nya sendiri nanti karena di sini Bapak menggunakan komputer Bapak langsung menggunakan web browser tapi kalau Nanda yang menggunakan HP itu bisa juga dengan dua cara bisa download dengan aplikasi Play Playstore Classroom Google nya atau langsung dengan web browser nya juga tetap bisa nah. Pertama, kita buka dulu web browsingnya. Setelah itu, nanda uh, login dengan email. Kalaupun tidak login atau langsung buka, boleh juga. Google, alamatnya. Classroom.google.com Ini alamat uh, uh, linknya web browsing -nya. enter. Dah. nah ini tampilan awal dari Google Classroom di sini kebetulan sudah ada yang login tapi kalau bukan email kita kita keluarkan saja dulu atau ambil uh, email mana yang login Dah. nah ini bapak udah masuk nah, ini tampilan awal oke okay. tahu bapak cobakan setelah tampilan ini keluar untuk bergabung Uh, nanda, perhatikan di sudut sini, kiri atas ini. Oke, okay. di sini kita bisa gabung ke kelas atau buat kelas, tapi untuk hari ini kita bergabung. Berarti kita buat gabung ke kelas. Oke, okay. ini ganti akun. Kalau masih ada kesempatan, ini kode kelas. Tinggal masukkan saja kode yang diberikan. Oke, ini cara pertama. Jadi, di sini ada kode langsung masuk. Oke. Okay. Masuk kode pas Enter Gabung Atau Bisa juga kita langsung Dengan copy link Link yang telah diberikan Anda buka saja Ini pun langsung lagi gampang Enter Dah dia otomatis masuk ke sini Oke okay. Ini kita ganti akun Oke okay. Dah Oke okay. Gabung ke kelas nah. Nah, Ini tampilan dasar Dari uh, Kelas Kita yaitu Kelas 10 satu Dengan mata pelajaran Informatika nah, Sekarang bapak jelaskan bagaimana Kalian dalam uh, Menggunakan aplikasi uh, Classroom di sini, Bapak telah uh, menyusun nanti pada sesi pertama ini. Ada Bab 1, Informatika, dan Keterampilan Generik. Di sini, ada empat sesi yang harus Anda selesaikan. Pertama, absen. Cara mengambil absen, klik Absen. Anda tinggal saja membuat daftar hadir sakit atau izin, oke, okay. hadir, sakit atau izin. Jika untuk absen nanti bapak batasi waktunya hanya saat mata pelajaran, oke, okay. absen hanya saat mata pelajaran, oke. Okay. Dah kalau udah bapak baik hadir, serahkan, serahkan. Oke, okay. dah ini berarti anda telah uh, dianggap hadir. Dah, sekali lagi kita masuk ke tugas berikutnya. Untuk berikutnya di sini ada materi. Materi ini berisi materi pelajaran untuk sesi ini. Nah, kebetulan di sini bisa saja nanti ada PDF atau video atau PowerPoint segala macam. Di sini sekarang Bapak masukkan itu berupa link PDF. Oke, okay. Google Drive. Ini Nanda baca sebagai referensi bahan materi pertamanya. Oke. Okay. Dah. Tugas Nanda untuk yang pertama itu membaca dan memahami. Setelah materi Nanda baca, masuk ke tugas berikutnya. Tugas untuk sesi ini, batugasnya tugasnya cukup baca catat inti-inti dari materi Bab 1 Informatika dalam ketampilan generik hanya alaman 1 sampai 6. Jadi bacanya boleh lebih, tapi yang bapak batasi hanya satu. Nanti di sini bapak uh, minta Nanda bisa mem membuat ringkasannya boleh di buku nanti difotokan atau langsung diketik di dokumen Google Drive-nya. Caranya Nanda klik lihat tugas. Oke. Okay. Oke, okay, sudah ada sini. Nanda klik ini tugas, lihat di sini ada tugas tambah atau buat. Oke, okay. di sini Nanda boleh ambil dari file kalau nanda fotokan berarti nanda ambil nanda dari file tapi kalau itu nanda mau ketik langsung di dokumen klik dokumen oke klik aja dokumen uh, ini yang terbuka nanti nanda bisa uh, membuat ringkasannya di sini ya yeah. tugas Pertama, ringkasan: Alat burung, catatan, penting, bab, bab satu, apa dengan judul tadi? Oke okay. ya, nah, ini nanda buat nanti. nanda tinggal bagikan saja, klik bagikan. Ya, bagikan kembali ke Bapak, oke, okay. atau serahkan. Usah dibagikan ya, bagikan nanti bagi ke kawan-kawannya. Serahkan, oke. Okay. Nanti otomatis dia masuk di tugas. Ya, serahkan. Klik "Serahkan", oke. Okay. Hati ini Bapak anggap telah menyelesaikan tugas pertama, oke, okay. atau? boleh juga nanti nanda klik cukup di foto nah, karena ini udah diserahkan nanti ini bisa bapak hapus lagi oke okay. oh, ada error karena ini masih terbuka pak tutup dulu oke okay. ini apa hapus oke okay. ini udah terserahkan batalkan pengiriman Okay. Ini contohnya, jika Anda batas, Nanda okay. uh, mau pakai. Kalau ada kendala dengan internetnya atau susah rasanya mengetik, boleh juga dia buku. Klik "tambahkan", ambil file atau dari gambar. Biasa kalau di HP, bisa dari gambar langsung. Itu Nanda bisa ambil uh, pakai foto atau file. File ini difoto dulu nanti filenya dikirim. Ini Bapak serahkan tidak? Tapi mana yang bagusnya boleh saja dokumen. Yang penting nanti kalau Nanda buat dokumen arsipkan tugasnya. Oke. Okay. Setelah mengerjakan tugas kita masuk ke bagian uh, berikutnya yaitu bagian quiz. Oke. Okay. Di sini nanti setelah tugas Nanda selesaikan kerjakan quiz oke okay. quiz yang dalam Google From oke okay. ah kerjakanlah jawablah sesuai apa yang Nanda isi oke okay. sahabat cukup sekian nanti tinggal kirim submit dah oke okay. Atau anda klik lihat tugasnya juga yang sini aja Oke anda Rasa apa itu saja untuk hari ini Sekian dan terima kasih Salam